Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras selalu, rezeki lancar untuk kita semua. Seperti biasa, ketemu lagi bersama Maman Black sang pemburu Garuda Kali ini saya berada di daerah Candipuro. Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Di sini ada tugu Garuda Pancasila yang cukup uh, agak klasik sih. Tapi masih utuh Dan sayangnya kurang terawat Tidak ada Pengecatan ulang nah, Sebenarnya Masih utuh semua Berada di dekat jalan raya juga Lambang sila juga masih Ada lengkap juga. Kemudian juga sila-silanya lengkap Tapi yang di bawah itu Sudah terpendam. Jadi jadi sudah nah, naik terus, jadi kependam Seperti ini menampakkan utuhnya Jadi sudah pudar ya Kurang ngecereng dan lokasinya berada di Jalan Raya yang, yang cukup strategis Nampak di sampingnya ini sudah ada, ini dia. Berarti ini sudah tanda-tanda mendekati era pemilu alias pemilihan umum, teman-teman. Nanti pasti akan lebih banyak lagi gambar-gambar seperti ini berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat para selalu. Rezeki lancar untuk kita semua.